serta klik tombol notifikasinya bersama tujuannya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar les Tentunya, menemani santai sore kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru dan menarik seputar idola kita di Daerah Lesti dan Kakak Bilar. Pertama persopatnya kita lihat ada sebuah unggahan momen ketika kakak Bilar main bola semalam ya ditemani oleh sang istri tercinta Do, Memang luar biasa banget ya kalau sudah pakai kostum sepak bola terlihat aurnya lebih aur-auran Wow Masya Allah banget mudah-mudahan selalu sehat bahagia terus untuk kakak Bilar dan teman-temannya ya Masya Allah yang selalu mensupport salah satunya ada Bang Adin dan Pak Ferry juga orang-orang yang selalu tulus mendukung idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat aja nih ada sebuah unggahan info dari antv kembali kita lihat ya, wow fotonya cute banget ya dan wow banget nih ya, Masya Allah makin gak sabar Nunggu hari Minggu bakalan hadir Cinta Abadi Leslar Spesial banget baby moon ke Turki persahabat ya di Dallas itu lagi main ATV ya Masya Allah luar biasa keseruan banyak sekali yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita Dalam spesial acara Cinta Abadi Leslar bibimon les lar ke Turki para apa dan kita lihat ada sebuah kalimat yang dituliskan ini info juga untuk kita semua lewat caption oleh Antv official apa apalagi ini Leslar lovers minggu ini Mimin langsung kasih vitamin buat kalian nih biar makin semangat nonton Cinta Abadi Leslar Special Baby Moon Turki pasti kalian makin gak sabar kan jangan sampai kelewat ya minggu 7 November 2021 jam 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Antv Rizky Dilar Leslie kejora Cinta Abadi Leslar wow masya Allah bangkwar sahabat ya dan kita lihat banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari para fans sejati Leslar nih kita lihat sahabat ya banyak komentar diberikan dari akun sahabat Lesler Taiwan nggak sabar min katanya Huhu -hu, tuh nggak sabar banget ya nunggu keseruan kejutan bahagia yang disuguhkan oleh lagi kita dalam CL nanti episode babym ke Turki dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun putri aja Yani Utami mengatakan. Makasih Ming vitaminnya, tadinya udah kayak gurun pasir keseran, katanya tuh, sekarang gerimis melanda, Alhamdulillah, Masya Allah banget ya, tentunya mudah-mudahan saja, acara-acara dari idola tadi berikan kelancaran kemudahan dan selalu tentunya memberikan kejutan, bahagia juga untuk kita semua. Amin, ya robbal alamin. Dan selanjutnya persahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial juga nih, yang mana tentunya kak bilar baru mengunggah sebuah postingan di G-nya Ini postingan foto kak Sela yang sedang memakai kerudung ya. Wow, Wah, terlihat sangat cantik banget ya dan semakin penasaran nih tentunya Kak Cela lagi di mana persahabat ya dan kita selamat sampai dinding rumah itu ada foto Leslar sepertinya masih di rumah yang lama persahabat ya doakan saja mudah-mudahan ada cucu kan vitamin baru nih dari idola kita tentu keluarga besar Rizki Bilar mau polisi geora ini berkunjung ke rumah baru ya aduh makin penasaran dan makin deg-degan aja nih persahabat ya dan tentunya sebelumnya juga kita lihat ada unggahan dari IGSnya Bang Lintar Bang Lintar lagi di tempat yang tentunya membuat kita penasaran juga Banyak yang beranggapan ini lagi di toko perabotan tuh Persahabat, Dia ya, perhatikan di belakang Kak Bang Lintar Wow, <tuh> makin penasaran aja persahabat ya Momen ini pun diunggah oleh akun family Anus Karlesler 23 Ada kalimat caption yang dituliskan mereka lagi ada di mana ya katanya tuh kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan. John juga jawaban nih sahabat ya dari Agung Fitri Deni mengatakan toko perabotan itu katanya tuh. Dan kita lihat jawaban dari Fe yang Sepertinya sih katanya tuh sahabat ya. Wow, yang jelas dari perabotan katanya tuh masalah banget ya. Makin nggak sabar tentu menantikan idola kita. Mengisi rumah baru dan tentu ramai oleh keluarga besar yang berkunjung Makin penasaran dan selalu makin deg-degan aja persahabat ya Yuk dukung doakan yang terbaik selalu untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat ya kita ke unggahan berikut ini nih Masya Allah muncul juga nih persahabat ya walaupun tentunya tidak lesti orang ngasih vitaminnya lewat jalur iklan tetap ini cute banget persahabat ya dan kalian tebak nih tentunya kira-kira ini berapa kali tag ya kita ingat waktu dari karantina aja nih, persahabat dia ya. Mudah-mudahan selalu sukses dan selalu bahagia terus untuk Dede Lasti maupun Kakak Rizky bilar. Dan selanjutnya, persahabat, kita lihat keunggahan Pak Ferry Fernandes Yang satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video dan foto nih, persahabat ya Ketika momen main sepak bola semalam nih, vitamin di malam Jumat Dan kita lihat di postingan Pak Ferry ini Ada komentar dari kakak -kak Rizky Bilar situ mengatakan, aduh, satu gol per tujuh delapan kesempatan Kata kakak Bilar nih, persahabat ya dan kita lihat ada tentunya komentar juga dari istri tercintanya. Dede Alasi Kejora ikut berkomentar juga persahabatnya mengatakan ingin rasanya kumuh posting yang beberapa kali ada umpan yang bagus dari suami tersayang Rizky Pilar. Tapi ditendang Pak Ferry Fernandes bolanya ke atas bukan masuk ke gawang. Katanya tuh masya Allah saat tidak Lesti mengatakan suami tersayang persahabatnya meleleh hati ini masya Allah banget ya. <laughs> cute dan sungguh luar biasa tuh, yang like nya saja sudah mencapai 500an, baru saja berkomentar, Masya Allah, idola kita memang luar biasa, beda banget di persahabat ya, yuk dukung, dan mudah-mudahan ada judulkan vitamin manja terbaru sore hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate selanjutnya.